Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja. Yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembelaku. Ya, jadi cukup yang nolong Allah Yang bela Allah yang ngurusi Allah Kalimat zikir ini Adalah kalimat yang Diucapkan oleh para sahabat Radhiallahu Anhum ajma'in 1400 tahun yang lalu Dan diabadikan oleh Allah Ta'ala Di dalam wahyunya Di dalam Al-Quran Sehingga kalau kita pakai kalimat ini maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres biasanya yang dikir model begini langsung banyak yang nyatut ini tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan jadi nggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana diizinkan atau tidak kalau anda melihat tayangan ini amalkan seperti yang saya ajarkan berarti sudah mendapat ijazah dari saya dan saya dapat dari guru-guru saya syarat nomor satu adalah yakin mutlak apapun itu amalannya doa itu syaratnya harus yakin yakin kabul yakin terkabul jadi jangan lagi kirim pesan whatsapp ke Habib Novel dengan kalimat Habib sudah saya amalkan tapi kok nggak kobul-kobul ya berarti kamu gagal gagalnya apa mempertanyakan kabul atau tidak kobul itu berarti ragu orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata contoh pegawai negeri yakin tanggal 1 dapat gaji dari pemerintah orang yang yakin dan kita harus yakin, orang yang percaya dan kita harus percaya kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, dan menjadi PNS itu tidak pernah, ya, tidak pernah melihat yang di depannya ini. Walaupun di depannya enggak ada gaji, di depannya enggak ada gaji, dia tahu nanti kalau sudah tanggalnya ya, rekening akan terisi. Betul, betul, yakin tiap hari digaji. Yakin awal bulan akan cair Maka PNS tidak pernah bertanya kepada orang lain Dan tidak pernah bertanya kepada pemerintah Kenapa ya tanggal 10 kok belum masuk gaji saya Ngomong sama temennya seperti itu temennya nanya balik Lah tanggal 1 kemarin sudah masuk belum? Ya sudah ini yang saya maksud untuk bulan depan Kok sampai tanggal 15 belum masuk? Kata temennya kalau stres pergi ke rumah sakit jiwa jadi ya tenangkan fikirmu, bekerjalah dengan baik, betul atau betul? Betul atau betul? Maka kalau minta sama Allah Ta'ala, yakini harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong, kelihatannya kok kosong, yang kita percaya bukan yang di tangan, yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan. Sehingga kita tenang, menjalani hidup, nyantai, penuh nekmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan fikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal, jangan salahkan kecuali diri Anda sen sendiri. Jelas semuanya? Jangan bersandar pada teman, saya pun nggak pernah insya Allah nggak mau. Ya, jangan sampai kebisikan setan bersandar pada teman, bersandar pada simpanan, bersandar pada tabungan, bersandar pada pada pada pada makhluk itu ya. Kita harus bersandar pada Allah Taala. Maka diawali dengan la, la illa billah. Tiap hari minum vitamin itu seratus kali la, la illa billah. Nah kalau punya hajat lanjut hasbunallahu wa ni'mal wakil aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian pada perencanaan pada keahlian pada kendaraan pada kemampuan pada simpanan harta tabungan pada kawan-kawan pada aset cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku yang lain tidak aku ang anggap meskipun semuanya dihargai temen ya dihargai Kawan baik dihargai, tapi enggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'amal wakil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 173. Ini kisah ayat 173 Al-Imran itu, sahabat lagi naik kendaraan, terus dikasih tahu ada orang-orang kafir akan nyerang, kendaraannya lebih hebat, persenjataannya lebih hebat, Jumlahnya lebih banyak, katanya takutlah kepada mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW naiklah kendaraan ini sambil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka dalam tafsir diceritakan sahabat nunggang kendaraan yang nunggang kendaraan, jalan kaki yang jalan kaki, semuanya berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam ha? hati betul. Ngakar benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Al-Imran ayat 174. Jadi setelah sahabat baca Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa amal wakil Fankolabu binya'mati minallah Ternyata hasil dari pertempuran itu sahabat menang. Dan dikatakan ini karena apa? Semua itu mereka, mereka dapatkan karena fadl, ya, wallahuhu fadlin azim Dan Allah punya karunia fadl. Fadl itu beda dengan adil. Ini kalau nggak dijelaskan nggak paham nanti. Allah itu punya sifat fadl dan sifat adil. Fadl itu artinya sisi pemurahnya Allah. Kalau adil itu sisi keadilannya Allah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misal gajinya 100.000 Maka kalau dibayar 100.000 itu namanya sisi keadilan Sesuai haknya ya, memberi sesuai haknya Kerjanya segitu, ya dapatnya segitu Sisi hitung-hitungan, nah, kalau bahasa kita keadilan itu sisi hitung-hitungan Tapi ada sisi fadl, kemurahannya Allah Sisi kemurahan bagaimana? Allah nggak hitungan Terserah Allah Kerjanya satu jam dipanggil sama bosnya. Kebetulan bosnya lagi seneng hatinya. Mungkin bosnya baru dapat berita dapat anak. Ya dapat ah, anak. Seneng gitu ya. Ini namanya sisi kemurahan Allah. Sahabat tadi kalau dihitung pakai hitung-hitungan, enggak mungkin menang. Jumlah pasukan sedikit, persenjataan seadanya, kendaraan terbatas, ya. Dan itu dadaan gitu. Ya itu dadaan, enggak ada persiapan kalau pakai hitung-hitungan kalah hitung-hitungan kalah tapi Allah punya sisi kemurahan sisi kemurahan sisi kemurahan Allah ini muncul karena sahabat juga meninggalkan hitung-hitungan, hitung-hitungannya ditinggalkan, bukan gak ngitung ya bukan gak ngitung, tapi ditinggalkan dalam hati gak jadi sandaran gak jadi pegangan, yang dijadikan pegangan setelah ngitung semuanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil dari sinilah ulama mengajarkan. Nah ini yang mahal di sini. Ini zikir dari Al-Quran. Habis sholat isya, ya, malam hari, hening, anak tidur, suami sudah ditidurkan, ya, biar gak ganggu maksudnya. Kalau ibu-ibu kan gitu ya, istrinya ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat dua, rokaat, setelah itu dalam keadaan harum. Wangi, badannya harum, ruangannya harum Solat dua rakaat solat hajat Setelah Al-Fatihah Al-Kafirun Yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas Salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, solawat Setelah itu baca surat al imron ayat 173 Sampai kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil Nah, hasbunallah wa ne'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, Beb, kalau lebih kan bagus. Ya, ini bukan masalah bagus atau kurang bagus. Ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya tiga, mau tambah siji, kayak bisa buka. Nah, dikir tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah, kalau ilmu nggak nyampe, ikut saja. Orang oh, saya akan Mi, Mikir, Eh nah, ini buat orang-orang yang sudah dibuka akan oleh Allah Taala makna-makna dari al, al Quran. Selesai empat ratus kali, langsung tutup dengan ayat seratus tujuh puluh empat. Wa ala wa bini aamati min allahi wafatilam yam susu. Wata baudh redwan Allahu wallahu dufadil adhim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Dungo. Pokoknya hajatnya apa? Minta sama Allah Taala. Kalau hajatnya besar ya. Jalankan tiap hari minimal selama seming, seminggu, sepekan Diawali malam Jumat, berakhir malam Jumat Diawali malam Senin, berakhir malam Senin Misal begitu loh Jadi dodoknya betulan ya, mintanya beneran Nah kalau udah seperti itu, jangan nanya kapan kobulnya Berarti batal Nggak usah nanya, yakin, udah saya amalkan Ya mesti hasil, pasti kobul Nggak mungkin tidak kobul Jelas semuanya? Apa yang jelas? Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali Tapi ayatnya dibaca dulu ya Ayatnya dibaca sampai hasbunallah wa ni'mal wakil Diulangi 450 kali Setelah selesai ditutup ayat 174 Itu untuk hajat Nah untuk harian Sekarang kan nanya harian ya dzikir harian mau dibaca pagi, siang, sore, malam Terserah langsung enggak pakai ayatnya langsung Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Jangan lebih jangan kurang 450 kali Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Itu yang lebih dari hajat kita apa? Hajatnya belum wujud Tapi ganjarannya lebih dari hajatnya Mungkin hajatnya mobil Pahalanya itu jannah Pahalanya sur Surga. Jadi jangan mikir nanti dapat gak mobil. Yang usah bawa pikir begitu kamu baca kamu udah dapat sur surga. Fung maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah Taala dan dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bakal terkena su gak mungkin kena keburukan. Nah kalau ada orang yang jahat sama jenengan ya merencanakan macam-macam ya jangan doakan orang itu buruk. Tapi baca ini saja. Insyaallah jangan tidak akan kena buruknya, nggak akan kena buruknya. Amiin Nah, contoh lagi dari mana ayat uh, kalimat hasbunallah ni'mal wakil itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya ketika di dibakar oleh Namrud, kemudian dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril kan nanya, ya kamu mau minta tolong sama Allah maka dijawab ilmu hubi hali kava soali Allah tahu aku jadi aku nggak nggak enak meminta sama Allah sudah cukup Nabi Ibrahim makomnya gitu ya jenengan makomnya krusuloh jangan gaya-gaya tapi setelah itu Nabi Ibrahim mengucap hasbi allah wa amal wakil cukuplah Allah sebagai penolongku hasilnya apa hasilnya api menjadi di dingin tidak dapat keburukan sedikit pun bahkan dapat kemenangan, makanya hidup ini kalau tahu yang begini-begini enak, gak ruwet sama perencanaan, dan gak ruwet sama orang yang merencah, merencanakan duduknya modal, sajadah selesai, sajadah, tasbih hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil waktunya ke kantor, ke kantor waktunya ke pasar, ke pasar waktunya kerja, kerja hasbunallah wa ni'mal wakil nah kalau tokonya sepi, tambah alhamdulillah Kenapa? Gelar sajadah di toko. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini sepi. Jadi wiridnya lan, lancar. Wirid tidak ada gang, gangguan. Nah, nanti jangan sampai pada satu titik kalau rame tambang gersul. Ya Allah. Dikir kok wangilnya gak mufakat. Tamu gak mandek? Mandek. gitu ya. Jadi kalau warungnya rame kebanyakan tamu senang atau sedih bu. Ya Alhamdulillah. Mau sepi dicari. Kalau rame ya Alhamdulillah tapi zikirnya jangan ditinggalkan. Jelas semuanya ya. Semoga yang saya sampaikan ini, walaupun sedikit, insyaallah barokah.